Oh, ini nih, ini cherry Blossoms, blooms ukun, bu, bu, bu, Tuh, bu, saya tidak suka, bu, kecil bu, Oh, dong setan dong di sini bu, bu, Eh, ini, bu, tradisi jepang? jepang. Bisa dong. bu, belief achieve. Oh bu, kunci. Woi, oh, kan oh, woi, belakang, kan kan belakang kan woi, kan kan kan kan kan kan <coughs> eh. Ada, Ada lagi, Ndi? lain. Ya? Ini ini ini kanan, ini kanan, ini kanan. Saya buahkan, <tik> ini ini kiri, ini kiri. Oh, awal oh, ini apa? Ini apa? Ini ini Ini saya oh, Ini Ini Ini Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? dia baper tuh baper Ini siapa? Ya, ini siapa? lama lagi nih umurnya Ini siapa? <tik> Aduh Ini kemana anjir? Kok Kau Mana? bingung? kena kena kena Kena betul Wih eh, ada suara Ada suara Ada suara kaki, kaki, kaki. kaki. kaki. kaki. Belum lari Belum lari Belum Oh no! Saya mengikuti Sini sini sini sini Sini sini Bublu Kanan Kanan kiri kanan kiri <laughs> <laughs> Ini masalah kita gak ada senjata ini <laughs> Ini bentuk Heeey ini juga buntu, ini juga buntu, ini juga buntu. Aduh, buntur, aduh buntur. mati, mati. Ini kita harus ke depan kaki mati, tadi. Kita harus ke depan kaki tadi deh. Oh. Iya kayaknya. Ikut gua, ikut gua sini, ikut gua. Aduh, aduh, ini muter-muter. tempat kaki tadi kita. Hah? Oh siapa tuh? Awas, inget kaki nya, gua. Gue ditangkap goblok Oh ditantap terpaham lagi rata lirai. Anjing gue kaget Sama Tadi gue lihat kalian lagi lari depan ke si Jaren Loh gila Satu kabur lah Kabur di depan kalian, <gobrol> kalian dicubat Kalian Kamu barikan gini kalian tadi Engga engga satu orang mancing, Gue pancing, pancing dah gue korbanin diri dah Kalian masuk Oke Ya Oke gue pancing gue pancing Oh sini, sini, sini, sini. Aku, udah, aku udah, aku sini sini, tarikan, tarikan oh, kan aku, aku, sini. <tuk> udah, aku udah, aku udah, aku udah, aku udah, aku udah, aku udah, aku sini aku udah, aku pancing aku udah, aku udah, aku udah, aku di sini, lu, lu Ibagak, <tuk> sibat. Aduh kena, aduh kena lagi. kena pertama Kena pertama? Kena pertama? Kena. Kena pertama loh dari tadi. Trongsek. Gua <tuk> belum mati sumpah gua belum mati. Gua terjebak, bub. Di mana nih? Mau jalan. Ah. Eh, sini sini sini. Ingat, gua ingin pegan kunci kalian, yang, berarti kalian yang kalian yang ini ya, kalian yang keempatnya. <laughs> ya udah. eh, gua ingat di sini nih. Nih. nih. Saya jaga ya, bang. Di situ. Kita eh. okay, mau mana bisa buka? Gua buka, gua buka. Oke, okay, koy, gua udah aku buka, udah aku buka. Udah lapor gimana? Udah gimana? Cepatlah. Ah. Oke. Biar gua masuk. Ih, di situ dia kontak. Aduh, kena lagi kayak. Ini kena lagi loh. Oke. Udah lah matiin aja. Oke, Bahasa Jepang. Omong-omong kok mau putar. Ini ada ruang mana nih? kalau gua di ruangan cara mangga nih? Eh, eh, di mana di sini.. sih? Si, si, si, si. Oh. Oh, roda depan itu ya. Ke belakang, ke belakang itunya. Coba. Oh, ada orang tuh. Mana? Yang ini. sih situ mana? I have seen you around before. Ana lu di mana? di oh, luar ya. ini oh ini untuk ada orang, i haven't seen you around before well first be around here my brother recently went into the city and he's not been back since i don't know how much longer i about to stay here they probably already watching us as i speak ada seseorang nih, cahaya dia if you are seen, i be playing with the view. Oh ini ada oh, di mana? Entar tadi. I have something upstairs we might admit later. Oke. Okay. Di atas ini. Ke atas. Tidak bisa ada peraparan loh. Gelap, gelap, gelap, anjir. Mungkin rumah ini aman kali loh. Karena kan ada dia, ada penghuni yang. Cuma gelap, gelap, gelap. Eh nih. kara kemana? Ibu di mana? Oh ada kunci. Cuci, cuci, cuci. Kasi. Ya? Eh tar ada kunci aneh ambil, ambil ambil ambil found the key guys guys guys kemana nih Ah, Limpah gelap beth eh, ya ya ini ganteng oh, banget kok oh, sarek biar lagi Mereka Mereka. kita jalan lagi nih wah ya, gua kata lagi ntar diskit gak bisa ntar ntar ntar gak bisa penghunginya cuma satu dia berani buat. makanya makanya greget itu metok <laughs> kalah ini metok metode kalah <laughs> ayolah, ayolah yeah. tarik bagaimana aja biar oh. nguan explore the cave and find oh. and use the key oh cari pintu kita yang kiri udah, oh. yang kiri oh my god, siapa goblok? eh, kaget kaget oh. eh. patung doang, patung. patung doang, slow slow esumpah gelap bet apa nih <coughs> oh bukan lari kok takutnya e -e -e. lari dimana? Nah, Aduh gak benar nih jadi dimana? Do lari kemana? Lu di mana aja? Ya? Hah? Lu di mana Lepang. sekarang? Balik eh, ke gua tempat datang. ketemu rumah nih, gue udah ketemu rumah nih, lu di mana, Her? Ini kita balik di oh. Turun aja. Ini kan balik kocak. Balik, ya Iya, bener Eh, gua gua gua klik notis kayaknya setan nyuruh. Sumpah, <laughs> sumpah gua kok balik? <laughs> Ada ini penyekatan arus mudik ini disuruh balik. Iya. <laughs> yeah. Robosannya anjing. warga Indo kok. Ha. <laughs> kalau oh, oh, salah satu patungnya nih kan? aduh jangan jangan jangan jangan bilang <laughs> <itu. laughs> <Apa? guluh> eh, eh ya, saya oh, <tuk> oh, ini banget <tuk> hehe <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Di luar ya? Di luar ya? Ayolah, ayolah Ayolah, ayolah Ayolah Aku dengar step ya? Oh, step-step Kok musiknya gak enak? Duh, ini saya diburu Enggak, barusan jumpscare dan saya gak mempan gitu loh Kok gak kaget ya? Hah? Aku kaget, anjir, dia, dia, dia,